Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel youtube De Rosa Auto Nah untuk yang perdana kita grebek Showroom showphone teman-teman Ada unit apa aja Langsung kita ketemu Kepada ownernya langsung teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Buat semuanya Oke teman-teman Untuk pertama kalinya Saya bermain di sopon Auto teman-teman Dan kebetulan saat ini Saya ditemani oleh ownernya langsung Dari sopon Auto dengan Pak Haji Andi Ya betul Sehat Pak Haji Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat Om Terima kasih waktunya ya Terima kasih sama-sama Oke Pak Haji Andi Mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman Ada yang belum tahu alamat lengkap dari sopon Auto Satunya ada di mana Uh, sobon Auto ada di Jalan Kasur Raya nomor 51 Depok 2. Nah, nah, nanti yang Sobon duanya ada di Gang Kinan Depok 2. Nah, itu tadi teman-teman alamat lengkap dari Sobon Auto 1. Google Maps juga ada, Om. Formulernya pada ya. Ya, betul. tinggal klik Sobon Auto, nanti ya. akan ditunjukkan ke depan showroom teman-teman. Iya, -teman. betul betul. Oke, okay, Haji, teman-teman ya. ada yang belum tahu nih. Mekanisme penjualan di Sobon Auto itu seperti apa sih? Nah, kalau Sobon Auto itu dari dulu kita biasa jual ke pedagang-pedagang Om oh, Jadi pedang -pedang. kita biasa ngebajong Atau nge trek langsung, ya ada, ada lebih, kita jual gitu Jadi nggak nahan jualannya Nah, untung satu juta, 2 juta dilepas ya Sika. Pak ya. Yang penting sama-sama berkas semua Nah, betul. untuk penjualan dan harganya bersahabat teman-teman ya. Jadi di Sobon ini kita belajar dari Rasulullah ya Pak ya Iya betul Jadi untung dikit dilepas dan untuk penjualan juga sangat terbuka ya Pak iya, ya jadi kita open apa adanya jadi kita jelasin minusnya apa plusnya apa kalau ada pun pajak mati nanti kita kasih tahu pajak mati atau nanti perbaikan kita kasih tahu nah apa adanya boleh mau minta didandanin boleh nah jadi teman teman untuk penjualan di sobon auto ini sangat terbuka mulai dari kondisi mesin kaki-kaki mungkin mau boleh polisi mobil dan pajak iya, nanti akan Saya lebih menyarankan kalau ke sini bahwa mekanik boleh infeksi boleh dan juga beli mobil jangan buru-buru santai aja kalau udah seret, udah feeling dicobain enak baru kita transaksi baru bayar ya. Iya jadi jangan ada pemaksaan. Jadi kalau nah, seneng, bayar, kalau enggak setuju nanti mobil yang lain. Jadi teman-teman kalau cocok baru bisa bayar unitnya. Iya ya. betul betul betul. Jadi di sini mekanismenya enak banget teman-teman. Jadi sama-sama terbuka ya Pak aja. Betul betul. Untuk harga temennya hanya untuk di tahun satu ini berapa pak? Di sini ada harga tiga puluh juta. Tiga puluh juta iya, ya? Ada ini baru datang dua ribu pajaknya dua ribu mobilnya bagus. Saya buka tiga tujuh setengah. Nah teman-teman di sini untuk harganya bervariatif ya. Kita langsung ke mobilnya pak. Boleh aja. boleh silakan om. Nah ini dia mobil nyampe nih, om nah untuk mobil pertama teman-teman ada mobil sedan Suzuki Baleno ya, tahun berapa lagi Suzuki Baleno tahun 2001, ribu satu pajaknya dua ribu dua puluh tiga bulan enam uh, dalamannya masih orisinil ya. uh, mesin AC dingin semua cuman ada harus ngelapin demper dempernya karena ini. baru datang. Oh minusnya minor lah ya, Pak Haji. Iya Iji, ya? minus itu aja. Kalau dipakai saya langsung yang bawa tadi enak. Kemarin masih enak. Nah, teman-teman yang lagi cari sedan murah, di sini ada unit Baleno dengan kondisi yang sudah dijelaskan oleh Pak Haji. Iya. Untuk kilometernya berapa, Pak Haji? Kilometernya kalau ini udah lumayan banyak ya, karena iya. udah kategori mobil 2. Ini sekitar 180an lebih lah ya. Yang penting perawatannya, Pak Haji. Tapi ya? mobil dalam perawatan dalamnya masih bagus. Oke, Pak Haji. Untuk unit ini nih. Harga cashnya berapa? Saya buka sih tiga setengah aja nggak sama mahal. Tiga tujuh oh, Masih di atas empat kita masih tiga Nah teman-teman untuk aman. harganya juga masih bersahabat ya. ya betul betul. Test only teman-teman. Iya -teman. betul. Tiga juta lima teman-teman bisa memiliki Baleno yang unitnya sangat segar. Layoutnya masih sangat bagus juga aja. ya Masih ya. dingin. Kaki-kaki juga masih enak. Oke lanjut ah. ke mobil berikut kan? ini. Ini Ada Avega? Avega tahun 2012 pajaknya baru. Transmisinya manual, ya. mobilnya masih bagus. Orisinal ya. semua. Ya. Uh, kita buka harga di enam dua setengah. Enam dua setengah. Nego. Masih nego ya? Masih nego lagi. Nah, teman-teman di unit berikutnya ada Hyundai AVEGA tahun 2012 ribu dua belas. Iya betul. Warna hitam untuk pajaknya juga itu layout keseluruhan masih sangat oke okay, teman-teman. Ya, Harganya cukup Rp 60 jutaan. Iya. Enam jutaan nego 62 jutaan masih nego teman-teman. Ya. Langsung merapat ke Sobon Auto. Ya. Oke, selain itu, Ini ada... ada Taruna baru datang nih, Om? Ada baru datang tadi ya? Ada Taruna FGX tahun 2003, pajaknya baru dibayar, bulan 2 sampai 2024. Uh. Kalau mobil masih orisinil semua, luar dalam, cuman harus di salon. Di salon ya? Karena catnya masih udah butek ya. ya, tapi dipoles, cakep lagi nanti. Oke, untuk minusnya juga masih sangat... Iya, ya, masih ya? orisinil semua, daleman cakep. Yang penting keadaan mesin kaki-kaki aman ya, ya Pak? Iya, gitu. Pajaknya aman ya, pajaknya aman, aman, makin aman. Dia langsung tangan pertama untuk taruna ini dibuka di berapa? Saya nggak kan? sama mal-mal lima puluh <laughs> sembilan setengah, lima puluh sembilan teman-teman setengah ya. Pakai taruna F ke Devi kecilnya Devi lima puluh sembilan setengah, teman-teman ya. bisa memiliki Daihatsu Taruna tahun dua ribu tiga ya, Pak? Iya betul, ya. betul. Ini baru anget, baru datang. Panas nih, masih aja si, masih panas. Baru datang, datang. ini tadi. Mas datang langsung transaksi ya. Langsung transaksi. Iya, betul. Tapi dilebihin, langsung dibawa. Ya, pulang. ada lebih jual. Ada lebih jual. Ya. Oke, okay, karena judinya banyak banget nih. Iya. Ini ada Chevrolet. juga baru datang nih om. Ini ini manual, tahun dua ribu dua belas, ya. Tipe nya LT, ini uh, Chevrolet Aveo, dua ribu dua belas. Pajaknya bulan dua, kemarin baru lewat, ya. Ah ini kita kasih harga murah aja nih saya kasih harga enam setengah aja enam setengah? iya betul masih bisa nego ya pak ya? masih bisa nego lagi oke untuk unit ini masih seger ya pak ya? masih bagus minusnya pajak baru lewat aja oh minusnya pajak aja ya pak ya? iya, masih keluar disini semua hmm dalamnya juga masih sini disini STRK nya patut daerah Tangerang Kota ya pak Tangerang Kota betul oke yang mau cari Chevrolet Aveo ya pak ya? iya betul, kalau mau nyari Matic ada nih om ada Oh ini cepat ini 2014 ya ah uh, termisi metik pajak hidup panjang KM-nya 100 ribuan mobilnya antik saya buka di 96 96, 96. metik eh okay. nah, jadi teman-teman 14 di sini ada dua varian ya, ya ada manual ada metik ada manual ya. ada matik ada metik teman-teman no, itu harga juga bervariatif ya, ya, ya betul nanti kesini aja antar nego di sini aja nego nego dengan Pak Haji langsung ya betul, betul. betul. Oke okay. Selanjutnya pak saya ada cion ada... 2009 matic minusnya pajak empat kali ya ini saya buka di enam delapan Iya enam delapan setengah ya kilometernya berapa ya kilometernya itu, udah seratus tiga puluh an seratus tiga puluh ya tapi mobil matic masih aman semua oke uh, harganya berapa tadi pak uh, 68,5 enam delapan setengah nih gua enam delapan setengah ya, nanti itu, ya. Saya kurangin lagi buat pajak pak Nah, teman-teman nah. 68 juta setengah bisa memiliki daya seserian ya? Selesai, ya. nanti tiba-tiba 65 juga saya jual, datang aja dulu, Pak. Yang penting datang, cek unitnya aja, Pak Ji, ya. Betul -betul. Oke, untuk gininya sangat segera, Pak Ji, ya. Iya. Nah, selain Sirion, ada di... Nissan Mart tahun 2011, Matic, Om. Minus pajak dua kali, hmm. itu saya kasih di 71,5. 71,5? Iya, Matic-Matic aman, bodi aman semua. Nah, teman-teman di sini itu garansi bekas kena, bekas banjir, Om. Oke, okay. jadi kalau emang ada teman-teman yang beli di sini, pas dicek ada bekas kena, jangan dibeli. Oke, okay. nah, kita lebih baik baik dulu dari sekarang. Iya, nah. lebih baik teman-teman juga bisa membawa montri Ya, iya, lebih baik, lebih baik begitu, betul. biar Sama-sama enak pahit, ya. Oke, selain kalian yang selamat, kondisi pacen itu ya Pak? Ya, dua kali, Om. Dua kali, ya. Oke, okay. nanti bisa untuk makanannya, harga bisa. Negu-negulah ya. ya iya nego aja. Ya. Nanti penting datang dulu aja. Yang penting datang hmm. dulu. Oke kita lanjut siap ke om, mobil berikutnya Pak Jim. Ini. ini ada Datsun ya. Ada Datsun. Ini Datsun yang dua baris ya. Tahun 2015. Hmm. Pajaknya hidup Ini mobilnya bagus. Ini agak tinggi nih. Saya buka sih tujuh setengah. Cuma setengah. Ah, cuma di bawah tujuh puluh juga saya jual. Hmm. Ah, Lebaran berapa Pak Ji? Lebaran ini baru dikit nih, hampir tujuh puluhan. Tujuh puluh ya? Ya betul. Oke, tujuh puluh sesuai sesuai harganya ya. Ya betul. Nanti uh, datang aja, nanti cek senang berapa nanti nih gue aja. Nah, oh. untuk mesinnya gimana Pak Ji? Mesin bagus dong so. Mesin bagus. Kaki-kaki aman ya? Manual book ada semua, kaki-kaki aman. Bannya baru semua, masih full set ya Pak Ji? Di full ya, ya? set. Ponti kontak ah. ada dua. Alamatnya siapa Pak Daerah. Sekarang timur. Iya betul. Datunah ya. teman-teman. Oke, okay, yang mau nego-nego bisa hubungi langsung Pak Haji nanti ya, teman-teman ya. atau tim marketing dari Sobon ya, siap siap siap. Nah selain Datsun Datunah ada ini ada Livina S Gear 2011 tapi udah terdp kayaknya niom. Oh udah terdp ya? Terdp kemarin di dp 3 juta. Cuman kalau nanti nggak jadi boleh ini ada eh, 2011 Matic Matic ya? Ah. Tipe S Gear. S Gear betul. Harganya gimana, pak? Pajaknya, pajaknya mati nih om. Mati ya? Pajak mati. Oke. Ah, nanti japri nanti japri Kilometernya udah 150 lima puluh an ke atas lah. 150 lima puluh ya? Semakin macet ya. ya. Macer, ya? ya tahun dua ribu sebelas. Untuk alamat SNP dari daerah Depok ya pak? Depok nih om. Depok Cilere. Daerah. Ah. Depok Cilere. Iya betul. Jadi untuk ini sih harga apa, Pak? Ini apa saya apa? buka di bawah tujuh puluh ini lakunya. Bawah tujuh puluh. Bawah tujuh puluh. Nah, teman-teman di bawah tujuh puluh teman-teman bisa bawa pulang. Ah. Mobil keluarga tiga baris ya? ya? di bawah enam malah ini. Bawah oh, enam ya. Aduh, murah nah, banget kalau ini. Kita sini ada lebih jual aja. Ada lebih jual. Iya. Oke, selain itu teman-teman bisa pesan pesan unit ya. Selain ada Nissan S, Nissan seri apa namanya? S Gear, S, S Gear, Teman-teman juga bisa tanya-tanya unit lain ke Pak Haji. Boleh, boleh. Nanti wa aja. Wa aja ya, pak. Nah. Oke, selain Nissan, di ada balenom dua ribu Suzuki Baleno ya. tahun 2005 ribu ya. Ya. ya? ini tahun 2005 Ini kita buka harga di lima dua setengah pajak hidup lima, hidup dua setengah pajak hidup lima, lima dua lima, lima ya lima, datang nanti kalau itu nanti lima, dulu dua rapi bempel-bempelnya lima, dulu nah ini yang new Baleno teman-teman nah, nanti teman teman bisa lima Request, oh pengennya dimulusin kita mulusin. Pengennya apa adanya tinggal saya kurangin. Nah teman-teman, untuk sisi penjualannya enak banget. Iya betul. Ini yang new Baleno teman-teman. Iya. Untuk kondisi mesinnya gimana pak? Kalau mesin bagus sob. Bagus ya. Mesin bagus. AC juga dingin. kaki aman. Enak, enak semua. Kilometernya berapa? Sudah hampir dua ratusan saya. Dua ratus ya? Makan macer lah ya tahun dua ribu lima. Untuk alamat, keserempet mana nih pak? Serempet DKI ya? DKI ini. Pak DKI. kayaknya jadi, yang mau cari sedan sekelas Suzuki Baleno, langsung aja merapat ke Saupon Auto, teman-teman. Iya, -teman. sini Baleno ada tiga. Ada tiga ya. Ada tiga. Di atas juga ada dua. Ada dua ya. ya. Nanti di video berikutnya, teman-teman. Boleh, boleh. Oke, Pak Haji. Untuk mobil punya ada SX-4. Ini ada X over tahun 2008 manual. 2008 manual. Ini sepanjang 4 kali, platnya serang. Serang ya. A Oke untuk unit ini kilometernya berapa? Kilometernya udah du hampir dua ratusan. Dua ratus ya? Iya. Oke pemakaian wajar pak ya? Iya pemakaian wajar betul. Gitu. Yang penting kalau buat mesin aman, bodi hmm. aman, nggak ada bekas cuman poles-poles aja lah. Poles-poles aja ya. ya? Betul. Oke jadi untuk minusnya dipacak ya pak ya? Iya betul-betul. Harga cash-nya berapa? Saya kasih enam puluh lima. Enam puluh lima? Enam puluh lima juta. Nah teman-teman cukup enam puluh lima juta bisa membawa pulang S-oval dua ribu delapan. Tapi saya bantu lagi, saya kurangin lagi buat pajak. Yang penting serius. Datang aja dulu, cek unit, nah, langsung bawa pulang unit ini teman-teman. Ya, nah karena banyak banget Pak Aji. boleh kita boleh. langsung ke mobil berikutnya. Oke teman-teman, di mobil berikutnya ada SUV dari Chevrolet. Chevrolet Spin ya Pak ya? Ya, Spin Diesel tahun 2015 dua ribu tahun 2015. Iya, pajaknya hidup. Oke. Okay. Mobilnya masih bagus, Dalaman juga masih ori. Heeh. Hmm. kemarin sempat mesinnya kita dandanin hampir 13 jutaan, Om. Oke. Okay. Jadi enggak, orang yang belinya udah senang nih, udah segar ya. Sudah bagus ya. Sudah permajan, udah permajan. Sudah permajan di bagian yeah. mesin ya. Iya, betul. Pajaknya gimana, Pak? Pajak itu bulan tiga Om. Oh. Kilometer? Ya. Kilometer udah 170-an kayaknya, udah 170 banyak. ya. Pernahanya dipakai kan pasti banyak. Oke, okay. kemakan macet. Heeh. Uh. Untuk alamat SHAL tapi daerah ini Tangerang Kabupaten. Iya, Pak Anjil. Betul, betul, betul. Harga cashnya berapa, Saya buka 95 nih, puluh 95. Iya, nanti kita kurangin lagi harganya. Nah, teman-teman uh. cukup di bawah 100 juta. Teman-teman iya. bisa membawa pulang spin SUV sekelas spin diesel ya. Iya, cuma sekitar juta, mesin iya, sudah sudah teman-teman. Iya. Pacet itu. Langsung merapat ke Sobuna Auto. Betul. Kita ke mobil polisi, Pak. Nah, ini ada BRV Om. Mobilnya ada Honda enam 2016. Ya. Eh tipenya yang CVT, metik ya Pak ya? metik pajaknya hidup sampai bulan 11 2023. Hmm, KM-nya masih di bawah 100. Di bawah 100? ya Oke, untuk layoutnya masih segebah banget ya Pak? ya betul. Mobil masih original semua. Oke, untuk alamatnya serapat. Eh, di daerah Jakarta Timur. Iya betul. Langsung dikasih harga terbaik berapa Pak? Kita kasih 168 nego. 168. Iya nanti saya kurangin lagi lah buat pajak. Ya, nah. Buat ini buat uh, bensin, iya. buat apa saya kurangin. Cukup ah. 168 teman-teman bisa membawa pulang Honda matic Teman-teman. 2016. 2016. Ya, Oke untuk mobil berikutnya nih. Ini teman -teman. ada Inova. Innova V 2008. Innova V tahun 2008. Ah, transmisinya Matic Aja kayak hidup. Ini kita buka harga di. 1.17 tujuh belas nego. Seratus tujuh belas. Iya nego. Tipe V tahun dua ribu delapan teman-teman. Tiga euro. Untuk kilometernya di berapa pak? Kilometernya seratusan lah ya. Seratusan ya. Iya. Oke untuk alamat SN lab di. Di mana ini? Bogor Kota Madia. Oke Bogor Kota Madia plat ganjil teman-teman. Iya betul. Cukup seratus tujuh belas teman-teman bisa memiliki mobil keluarga yang sangat lega aja. Iya betul. betul Buat mudik enak nih. Buat mudik lega. Teman-teman juga masih bisa Nego pak Haji ya. Iya betul betul. Oke, kita langsung ke mobil berikutnya. Ini ada Fortuner om. Fortuner otomotif. Oh, Fortuner tipe G. Matic. Tapi bensin ya om. Bensin. Bensinnya. Yang dua 2000... ribu. Ini yang dua 2000... ribu betul. ratus. Dua ribu tujuh ratus betul ya. Ah. Tahun berapa tadi? Dua ribu delapan. Dua ribu delapan. Hitam. Oke okay, untuk unit ini laki daerah Depok ya pak ya. Ini Jakarta Selatan om. Oh, Jakarta Selatan, ini, om. Selatan ya. Oh. Oke okay, untuk kilatnya berapa? Kilatannya udah seratus. 100 tujuh an kayaknya hampir dua ratus ya, oh. oke okay, masih worth it lah untuk minus tempat... pajak empat kali ini om, oke, okay, oh, nah, ada yang ya, murah saya kasih ini, berapa pak? satu empat tiga, satu empat tiga, satu empat tiga dua ribu delapan, oke seratus, nanti datang aja lihat kalau cocok saya kurangin lagi buat pajak, nah, bantu pajak nanti, teman-teman seratus empat puluh tiga teman-teman bisa memiliki Toyota Fortuner, iya, minusnya dipajak aja ya pak, iya ya? betul betul. Lagi itu tadi, teman-teman juga akan dibantu untuk masalah pajak. Insya Allah, kita pokoknya datang lihat dulu aja. Ya. Nanti kita ada pengurangan lah, pasti. Soalnya harganya sudah bagus ya, Pak? Ya, nah, harganya udah murah. Nanti kalau minta kurangin, saya kurangin lagi. Nah, yang penting sama-sama ah. enak, teman-teman. Iya, -teman. betul-betul. Oke, Pak Haji, kita geser ke belakang. Hmm. Oke Pak Haji untuk mobil berikutnya ada Honda CRV CR 2008 tapi Alhamdulillah udah ter -DP, Om Oh udah ter -DP. Udah ini rencana akhir bulan ini mau diambil Oke okay. Nah ini tahun 2008 pajak hidup saya jual di 103 103? 103 Oke okay, teman-teman Yang 2400 2400 cc ya? ya Sekelas CRV cuma 100. 100 103 103 teman-teman Oke okay, oh, selain Masih bagus tahun hmm. jok udah semua rapi Oke okay. iya jangan bekerja lagi teman-teman walaupun ini sudah terdp nanti teman-teman ada pilihan CRP banyak. Iya, ini ada selfie juga warna hitam nah kita ah. geser ke siap-siap siap, siap. ada Toyota Rush ini ada Toyota Toyota Rush G Matic G Matic tahun 2013 pajaknya gimana, Pak? Pajaknya hidup bulan tiga uh, platformnya depok depok ya, ya. Oke langsung dikasih harga terbaik. Saya, saya. kasih harga ini nggak sama mal. 133 nego tiga nih Iya nanti datang aja nanti saya kurangin lagi. Nah teman-teman ah. untuk harganya tidak harga. Iya betul. Ya, Pak, ya? Harganya nggak kaku di sini kaku. fleksibel harganya kalau ada seneng mobilnya nanti kita pasti kurangin. Yang penting ada lebihnya dikit. Ada lebih kita jual. Iya betul oke untuk layarnya mesin gimana pak? aman sih om aman ya Aman lagi -lagi. ketik aman, cat masih aman hmm, elektrik nah, aman ya? kalau ini doang satu enggak ada nih tapi nanti saya cariin ada nih nah ini minum oh, ya? buat wipernya oke ini topot kemarin itu pas lagi di udah habis 100 nih, iya betul minor banget untuk minusnya iya oke selain Toyota rasmi ada Honda CR-V ada CR-V tahun 2008 ya. yang 2400 Oke, okay. ini minusnya pajak aja dari 2020 2020. Ya, mobil kalau mobil bagus uh, ini kita buka harga di 95 nih 95 juta nego. Nah, teman-teman Honda CRV tahun 2008 ya, Pak. Iya, 95 juta nego yang 2400. 2400 cc harganya ah. Di bawah 100 juta 100 temen juta temen. betul. Milenya dipajak ya Pak pajak aja nanti kita kurangin lagi buat pajak. Nah, nah. enak banget untuk penjualan di iya. Sobon Auto teman-teman. Pokoknya senang mobilnya negosiasi cocok nyobain Bawa pulang, transaksi baru transaksi. Baru transaksi. Bawa pulang setelah dibayar. Nah. <laughs> nanti setelah cocok baru transaksi ya, ya Pak Ji. Betul betul betul. Kalau belum cocok ya bisa. Ya, mobil yang lain eh. banyak kok di sini, banyak pilihan. Pilihannya banyak banget ini. <laughs> iya betul. betul. melimpah di Sobon ya, Auto. betul. Kita geser ke belakang Pak. Boleh, boleh. Untuk mobil berginya ada mobil keluarga ada dari Kia Sedona nih. Kia Sedona tahun? Kia Sedona tahun 2007. Transmisinya manual. Eh, uh, pajaknya bulan dua belas, bulan dua belas ya? Iya, betul. Oke, masih panjang, teman-teman. Iya, masih aman lah, masih aman. Kalau di berapa, Pak? Ini kilometernya udah banyak nih, Om. Udah banyak, udah ya. banyak, udah hampir dua ratus lebih lah ini. Untuk Aa. wajar pemakaian lah ya? Iya, betul. Satu tahun betul. segitu, untuk alamat SMA petik, daerah tangga, selatan, teman-teman langsung dikasih harga terbaik. Ini berapa? saya kasih harga di 45 juta aja nggak apa-apa. Empat Iya, empat juta. Nah, teman-teman cukup 45 juta, teman-teman bisa membawa pulang mobil keluarga tiga baris. Ya, betul, betul. Pacemnya juga masih hidup, layout keseluruh masih sangat oke okay, pak Ji ya. Iya betul. Om. hmm langsung merapat ke sobon auto teman-teman. Ya, cek dulu aja mobilnya, cek Aha. dulu. Oke okay, pak Ji, siap. Langsung ke mobil. Berikutnya. Ini ada SQD97. Suzuki Escudo 1997 ah, Minus pajak, hmm. mati Ini kita kasih harga empat puluh satu juta Matinya berapa lama ini Pak? Ini matinya dari 2000 lumayan lama nih, 2018an ya 2018 tahunan, ya? Hampir lima tahunan Oke. oke Masalah kita kurangin lagi lah buat pajak, pajaknya murah kok ini nah, hmm. Masalah pajak bisa musawarah bisa, ya Pak? Bisa, bisa, ya. nanti mau kita bantu atau mau apa adanya kita tinggal kurangin Oke, okay. jadi untuk penjualnya fleksibel banget teman-teman. Iya. Ini alamat xl f Ini F. Hanya F kota deh. Kota ya? Aa. Kota ya, Pak Adi. Iya. Ya? Jadi untuk naiknya masih aja kaget, Pak Adi ya. betul. Warnanya juga warna favorit. Warna ungu, Umu. tapi ungunya ungu gelap, ungu gelap. Um, betul. Jadi masih bagus banget untuk catnya Pak Adi ya. Iya, betul. Om. Oke, kita geser ke nah, ini secara... ada yang mau LG nih, bahan nih. LG bahan. Ya, ini baru datang. Ini masih ada di sini, cuman harus ngetes bumper enggak mesin karena catnya masih orisinil semua ya daleman juga masih orisinil. ini murah saya kasih di bawah 60 nih di bawah 60? KLG Ektan 2004 2004 di bawah 60 ya puluh 59 kan? juta 59 juta ya, teman 59 teman juta. untuk layoutnya ini ini manual yang 1800 1800 cc ya iya betul bensin ya pak ya. bensin bensin oke untuk layoutnya ini masih seger ya walaupun belum dipoles iya ya? betul masih seger lah, barangnya full ori iya teman betul. Alamatnya siapa b daerah tangga. Iya, ini harus rapiin aja mobil. Cuman kalau yang lain aman semua. Aman ya? Ah betul. Minusnya di bagian cat aja ya pak. Iya betul. dikala sama bemper, yang ngesol di bawah 60 teman-teman bisa membawa pulang kijang LGX Iya, ini yang udah jadi nih, udah mulus nih. Pijang? yang ada Krista 2001 ribu satu. Transmisi manual, pajak hidup. Ini saya kasih di enam puluh setengah. Enam puluh satu setengah. Iya, Kista dua nah teman-teman yang siap rapi juga sudah ada ya Pak Jaya, ya udah ada, tinggal banyak jalan. pilihan lah, kijang ada empat hmm, hmm. Ada pilihan, di atas juga ada dua lagi, oke okay, untuk harga ah. juga bervariatif ya Pak Iya, ya? betul betul, lihat aja nah. dulu mobilnya, nanti hmm. Totok bisa pinang mobil ini, iya betul om, untuk layaknya masih seker ya Pak Jaya, aman sih om, Dalaman juga masih ori om, hmm. mesin aman, mesin aman yang seker, aman ya? betul betul, ah, hmm. uh -huh. untuk layaknya seker banget teman-teman. Rp61 juta masih bisa naik Mas bisa temen, naik, lagi, betul. Kita geser ke bawah, belakang, boleh, Pak. Boleh, boleh. Nah, ini ada Funpam nih, Om, tahun 97. Valten tahun 97. 97, transmisi manual, pajak hidup. Hmm? ini kondisinya masih bagus, masih original semua. Ini kita buka 38 karena mobilnya kondisi bagus. Nah, teman-teman yang hobi klasik nih ada ya. pak. Sembilan tujuh pak, Jiha. ya Iya betul. Panjangnya hidup pak. Ya, Di daerah Depok ya, pak. Depok, Depok ya? nama ibu saya langsung nih. Langsung atas. Iya, ini mobil ibu saya saya jual. Nah. Iya. Mobil kesayangan ya, pak. Iya, mobil kesayangan. Udah, mobil ramalan ini. Padang ini. Ya. Oke, sudah ada juga. Iya, betul betul berapa tadi? 38, 38 nego, 38. nanti lihat dulu aja, nanti nego sama saya nanti. Nah. Hmm, untuk catnya juga masih itu iya, ya? Iya. Masih ngalang teman-teman. Enggak pakailah ini mah. 38 nah. teman-teman. Di mana <laughs> lagi kalau bukan di soapon ini? Iya betul. Oke kita geser ke. Ini ada CRP 2001, cuman udah terdep, Om. Generasi pertamanya ya, ya tadi? Ini masih hampir 70 laku nih. Nah. 2001 ya. 2001, game okay. 1, game pertama. si oh. pertamanya. Pajaknya gimana Pak? Pajaknya hidup, hidup ya. Pajak hidup. Pajak daerah mana nih? Ini Jakarta. Tokur, ya, ini? F... Oh, iya, F, ini F. F kabupaten. Kabupaten ya. ya betul. Oke, okay, untuk layarnya masih sekert teman-teman sudah ada yeah. yang Sudah resin juga teman-teman. Ini sudah terdetek ya Pak ya? Nah, ini ada yang proses nih, mudah-mudahan jadi nih. Kalau nggak nah. jadi nanti WA aja. Nah. Ah. Jadi di sini juga masih banyak pilihan CRV. teman-teman. Ya, ya, harganya juga bervariatif, sesuai kondisi dan harganya bisa apa ya. dari Sopena Iya, betul. Om. Kita ke last unit. Ini nah. ada Ford, eh, Ford Escape 2003, Om. Pajaknya satu kali, Om. Ford Escape tahun 2003. Iya, pajak satu kali. Pajaknya baru lewat satu kali ya. Iya, ini kita buka harga 52 aja. 52? Iya, 52, Om lima hmm. dua alamat ke pak di daerah bekasi ya ini bekasi betul bekasi nah. untuk kondisi mesin gimana pak kalau buat mesin bagus cuma harus ngerapin kap mesin ini hmm. bangun catnya tapi nanti dirapin aja tiga mulus boleh tiga mulus juga Yang ya. aman. nah sesuai request ya pak ya, ya betul betul harga berapa tadi pak lima dua aja lima dua lima dua nah teman teman cukup lima puluh dua teman teman bisa nah. memiliki mobil keluarga dari Ford Escape tahun dua ribu dua tiga betul oke tergilang masih worth it ya untuk Ya kondisi payah ya iya betul nah teman-teman itu tadi informasi dari saya mengenai stok mobil yang ada di garasi Sobon Auto satu. jadi teman-teman yang lagi cari mobil jenis apa aja dengan harga yang bersahabat ya Pak jaya. ya, ya? di sini banyak pilihan jadi datang aja mampir bisa tuh. mampir ke Sobon Auto untuk nomornya bisa dihubungi berapa Pak uh, nomor telepon saya di 0812 10 puluh enam satu. Nah, nanti kalau nanti di deskripsi saya kasih lima, lima nomor lagi marketingnya. marketing ya, untuk nomor marketing ya ya. Betul, jadi untuk nomor-nomor teman-teman yang lagi cari mobil bisa hubungi nomor-nomor di bawah ini atau di deskripsi video ini ya. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay.